Baiklah para sahabat Lesnar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Keunggahan pertama para sahabat, ya, ada cover spesial dari Indosiar Di sini Indosiar menginfokan bahwa malam hari ini bakal ada konser top 42 grup lima putih para sahabat ya Yang tentunya di acara Indosiar bakal hadir acara LIDA Indonesia 2021 grup lima putih persahabatnya ini Rombongannya dedek Lesti, Reza, dan filda Tetapi malam hari ini kita mendapatkan kabar Bahwa Lesti Kejora tidak hadir Persahabatnya malam hari ini di acara Lida di sini banyak yang bertanya Salah satunya dari akun Alda12392 Disitu mengatakan ye ada dedek katanya ya Tentunya banyak sekali jawaban yang menjawab Dedek Lesti Kejora bahwa malam hari tidak hadir di acara Lida Bersambat ya, ada jawaban Dari Indramayu Formosa92 Ditu mengatakan, kayaknya nggak ada Lesti diganti FV Ada juga tentunya komentar lain Dari akun Instagram Ilal kesayangan Eti yang berkomentar Dedek libur dulu katanya ya Selanjutnya ada komentar dari akun video baik yang berkomentar dikatakan Weni yang jadi juri malam ini. Tuh itu beberapa pendapat yang dari para fans mudah-mudahan saja tentunya kita dikasih kejutan bahagia Lesti bisa hadir malam ini di acara LIDA 2021 di Indonesia Untuk selanjutnya para sahabat ada kabar spesial juga nih dari akun Instagram Kak Nova ya. Di sini Kak Nova memposting nih sebuah postingan video Pasya Ungu dan tentunya sang istri tercinta Teh Adel, tersangka ya. Tia. Wah, ini tentunya yang videoin kakak Rizky Pilar, pasal ya ini spesial. Tentunya salam dari Fasya Ungu untuk Kak Nova nih, pasal ya. dalam postingan ini. Kak Nova, mengucapkan sebuah kalimat caption dikatakan, "Waalaikumsalam, apa dan Teh Adel ya, Masya Allah, doain ama idola gua, amin ya Allah, sukses juga buat Ungu," katanya ya. Oh segitu beratnya ngefans Kak Nova terhadap Ungu Band persahabat ya kita tentunya apresiasi nih mudah-mudahan Tentunya Kak Nova bisa bertemu langsung dengan Prasya Ungu Sang Idola persahabat ya Kita semakin bangga dan tentunya kita semakin penasaran nih mudah-mudahan Kak Nova balik ke Jakarta ada kabar baik dan tentunya ada kabar bahagia buat kita semua Selanjutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan postingan ya dari Abang Rizky Bilar yang mana Rizky Bilar sini menginfokan kepada kita bahwa tentunya Rizky Bilar akan bagi-bagi THR, bersobat ya. Wow, tentunya di sini memposting Resto Raja si Rizki Bilar pergi ke Medan siap memodapat THR di bulan Ramadan. Dapatkan THR 5.000 untuk 20 orang yang beruntung, bersobat ya. Ada sebuah caption lengkap ini tuliskan. Bentar lagi Lebaran guys, aku mau bagi-bagi THR nih, RP 10 juta untuk 20 orang pemenang. Caranya gampang banget, satu wajib follow Instagram @etrajasi @chris_dosbastian dan @basuki_surojo. Yang kedua tentunya komen dengan sebutin kota tempat tinggal kamu, contoh Medan, cukup satu kali komen aja ya. Yang ketiga pemenang akan diumumkan tanggal 7 Mei 2021 di Instagram @etrajasi. Ya dengan catatan. Ini pemenang akan dihubungi langsung oleh Instagram Rajasi melalui DM Boleh menggunakan akun sebanyak-banyaknya Dan postingan akun tidak boleh nol Good luck guys Itulah caption lengkap info persabat ya Siapa saja yang mau THR langsung dari Rizky Milad Silahkan ikuti langkah dan cara-cara yang persahabat ada di Instagramnya Bang Rizky Bilar. Di situ ada cara lengkap untuk mendapatkan THR lebaran dari Abang Rizky Bilar. yang mudah-mudahan kita semua beruntung nih mendapatkan THR langsung dari idola kesayangan kita. Kekabar kabar selanjutnya bersama kita lihat ya, ada sebuah unggahan spesial nih buat kita yang mana baru pernah nih bawa postingan Rizky Bilar. Lesy Kejora ini sama-sama menginspirasi persahabat sahabat ya Kita tatu Rizky Bilar Dungi Dia ya? memposting sebuah postingan foto di situ bersama si Kuning ya Artinya mobil desain Rizky Bilar dengan kemsen Kamu terlalu sibuk dikirim orang lain Ketika orang yang kamu diiringi fokus Mewujudkan mimpinya satu persatu Ibaratnya orang lain sudah ibrah-pulang Kamu masih berada di depan teras ini ada postingan Dede OST ini semalam bersahabat ya Yang baru ternyata Jauh di acara Dua hingga ekspresi Dengan caption dituliskan Terlalu sibuk mengkritik orang Sehingga lupa introspeksi diri sendiri captionnya oh, dengan Tentunya sangat mirar, masalah, ya. sama Sangat berisimilat bersahabat ya Sama-sama menginspirasi. secepatnya lesti dan rizky hilang tentunya melangsungkan acara pernikahan ya robbal alamin untuk ke kabar selanjutnya persahabat ini ada kabar terbaru dari dani saatriadiyah kita lihat aja di akun pribadinya nih wow tentunya menggugah postingan foto cantik foto si gelis sahabat ya yang memukau banget nih dengan memakai gaun warna pink wow ini tentunya gaun warna kesupan, dedek banget bersahabat ya, tetapi dalam postingan tersebut tentunya pemirsa sampah bangsa gelang ya ini gelang pemberian rezeki jelas selalu memakai bersahabat ya Aduh, makin, makin, makin menggemaskan aja bersahabat ya, tentunya kita fokus banget memang dengan gelang pemberian spesial dari rezeki jelas bersahabat ya dalam postingan tersebut tentunya dan risiko dari misalnya, sebuah kalimat. LST ternyata ini adalah stelis dari Karen Delano, persahabat ya. Wow, ini luar biasa banget. Tentunya ini tentunya membuat ide OST sangat cantik dan sangat elegan banget, persahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak yang salah sama gelang persahabatnya salah satunya dari akun support ness nar di situ mengatakan melihat baju ini ngebayangin lagi nyantolin kipas di tangan katanya ya wow ternyata tangan gede memakai gelang Yang sangat menghormati persahabatnya duh makin cute makin gemas aja persahabatnya tentunya kita tunggu saja kabar selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dari Leslie dan Rizky Gilar. Inilah informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar. Bang, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.